Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di kelas matematika pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan FBB dan KPK yaitu dengan cara faktorisasi prima langsung saja kita ke soalnya tentukan FBB dan KPK dari 27 dan 45 langkah pertama kita menggunakan pohon faktor. Kita cari dulu yang 27. 27 ini bisa kita bagi tiga. Hasilnya 27 bagi 3, 9. 9 ini kita bagi lagi 3. Hasilnya tiga. Berarti faktornya adalah 3. Faktorisasi primanya lima dari dua puluh yaitu adalah tiga pangkat, tiga. Nah, sini tiganya ada tiga. Kemudian kita cari yang empat puluh bisa kita bagi. 3. Hasilnya 15 di 3 lagi. 15 bagi 3 5. Berarti ada 5, 3 dan 3. Faktorisasi 5-nya. Nah, 45 yaitu 3-nya. Nah, ada 2 3^2 Dikali dengan 5. Nah, bagaimana untuk menentukan FPB dan KPK-nya? Nah, perlu diingat lagi bahwa kemerdian dari FPB itu mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan perangkat yang terkecil. Nah, di sini yang sama. Nah, yang sama adalah tiga. Lalu kita cari yang terkecil pangkatnya yang satu, pangkatnya dua, yang satu tiga. Berarti kita pakai yang ini, jadi FPB-nya FPB dari 27 dan 45 adalah tiga pangkat dua, sama dengan tiga dikali. 3. hasilnya 9. Lalu KPK-nya? KPK-nya, KPK itu mengalihkan semua faktor prima yang muncul. Berarti kita kalikan. Yang ini sudah ada tiga dan juga 5. Jika ada yang sama, ini ada yang sama, maka pilih yang pangkatnya terbesar. Berarti dua dan 3. Berarti kita pilih yang 3 pangkat 3, ketika PK dari 27 dan 45 adalah 3 pangkat 3 dikali 5, 3 dikali 3 dikali 3, dikali 5, 3 dikali 3 99 9 dikali 3 27, 27 dikali 5, saya tulis di sini. 27 dikalikan 5 5 x 7 35 3. 5 x 2 10 ditambah 3 13 135 di ini adalah KPK nya oke sekian dari saya apabila video ini bermanfaat untuk kalian dukunglah channel saya dengan cara subscribe dan kunyikan video Tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan update-update terbaru dari kelas Matematika.